Oke, okay. pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire Mulai dari event bundle gratis Event top up berhadiah Sampai dengan bocoran event diskon mystery shop terbaru dan lain-lain Oke, okay. yang pertama ada event nonton rewards Seperti namanya pada event ini cukup dengan kalian login ke website atau aplikasi Buyah dengan akun Free Fire kalian Dan kalian nonton di Buyah, kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah menarik Untuk nonton 20 menit ada hadiah beberapa loot crate skin senjata dan skin surboard Untuk nonton 40 menit ada skin penutup kepala, celana, dan sepatu dari set bundle pemadam untuk nonton 60 menit ada set bandel pemadam dan skin baju versi ceweknya Dan event ini sudah berlangsung dari tanggal 11 kemarin sampai dengan tanggal 13 Desember Jadi masih ada kesempatan buat kalian hari ini ya cuy Yang kedua, ada info rilis tas atau backpack biston Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari kita simak trailernya, cuy, sekui. Ini dia. Hey, aku retakan di jalan. Mas, mau ngapain mas? Mas, mas, kau elang loh, mas. Kukira macalate. Eh ternyata depanku <laughs> No? <laughs> untuk sekilas, gua sudah pernah membahas sekintas ini di video sebelumnya, ya. Tapi yang keren dan spesialnya, sekintas biston ini memiliki animasi yang dimana untuk desain pet babonnya terlihat seperti menembak-tembak gitu, cuy. Dan animasi ini tuh tidak hanya berlaku pada lobby game saja, melainkan sampai ke in-game-nya. Dan berikut adalah full tampilan sekintas Biston ini saat berada di in-game. Untuk di beberapa Free Fire server luar, skin tas ini rilis pada event top up berhadiah 300 Diamond Dan untuk di Free Fire server Indo, kemungkinan besar skin ini rilis pada event yang sama kurang dari 200 Diamond Yang ketiga, ada info lanjut dari event gratis Winterland. Yang pertama ada beberapa item atau hadiah spesial event Winterland dengan tema Dead Snow. Yang pertama ada item random reward spesial event Winterland dengan tema di Snow Red Skull Virgurin Wah untuk desain tampilannya niat banget ya cuy Yang dimana skin ini terlihat seperti gerbang atau pintu teleport gitu Dengan desain sayap, kepala skeleton atau tengkorak bertanduk berwarna merah Serta tambahan efek kilauan cahaya, aura-aura berwarna kuning dan animasi hologram di bagian atas dari skin ini Yang kedua ada set bandel Frosty bits. Untuk desain tampilannya simple tapi keren nih cuy Yang dimana set bandel ini terdiri dari skin baju tato Dengan desain dua permen tongkat yang ditancapkan pada sebuah bulatan dan dilingkari oleh pita merah Terus ada skin celana pendek dengan kombinasi warna putih dan merah Terus ada skin sendal gaming hijau Dan ditambah dengan skin rambut mohawk kuning tua dengan aksesoris ikat kepala Yang ketiga ada skin terbaru dari parasut Untuk desain tampilannya lumayan lah ya Buat menambah skin parasut default kita Yang keempat ada skin terbaru dari glue wall Untuk desain tampilannya keren banget sih ini cuy Terdapat desain logo kepala skeleton atau tengkorak berwarna merah, dan dua buah sayap di bagian depan dan belakang dari skin ini. Yang kedua, ada info rilis dan cara mendapatkan beberapa item atau hadiah dari event kalender Winterland. Yang pertama, di tanggal 17 sampai dengan 9 Januari. Ada event New Egg dengan hadiah set bundle Frosty Beats dan skin mobil monster Snowcrasher Yang dimana kalian bisa mendapatkan set bundle ini pada bagian exchange your token pada web event New Egg. Sedangkan untuk skin mobil monster ini bisa kalian dapatkan pada event mission berhadiah Terus di tanggal periode yang sama juga rilis map baru Alpin dan event After Match Drop berhadiah token yang dimana token tersebut berfungsi untuk kalian tukarkan dengan beberapa hadiah yang ada pada web event new Egg. Dikabarkan nanti pihak Garena juga akan merilis event untuk menyambut rilisnya map baru Alpin ini cuy. Yang pertama ada Alpin di bawah krisis pada tanggal 15, yang kedua ada kebangkitan Alpin pada tanggal 27. Yang ketiga ada Alpin pada tanggal 29 Desember. Sedangkan map baru Alpin itu sendiri dikonfirmasi akan hadir sekitar tanggal 17 Desember. Yang kedua ada skin tongkat pemukul baseball yang bisa kalian dapatkan dengan cara kalian menyelesaikan event mission bermain pada tanggal 20 sampai dengan 26 Desember. Yang ketiga ada skin parang Snow slizer yang bisa kalian dapatkan dengan cara kalian menyelesaikan event mission login dari tanggal 23 sampai dengan 27 Desember Yang keempat ada hadiah item random rewards dan skin kupluk natal Yang bisa kalian dapatkan dengan cara kalian menyelesaikan event membantu teman pada tanggal 25 sampai dengan 26 Desember Cuman dua hari ya berarti? Wah... Terus yang kelima ada skin bom atau granat Mary Snowen yang bisa kalian dapatkan dengan cara kalian menyelesaikan event mission bermain pada mode Lone Wolf pada tanggal 25 sampai dengan 26 Desember. Yang keenam ada event Pick Day berhadiah skin Tas Jingle School pada tanggal 25 Desember. Yang ketujuh ada event mission New X is Coming dari tanggal 27 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari. Untuk hadiahnya di sini, kalau nggak salah adalah item random rewards attic base. Yang kedelapan ada event mission countdown to New Egg dengan hadiah skin surfboard dan tiket custom biru yang berlangsung dari tanggal 29 Desember sampai dengan 3 Januari. Yang kesembilan ada event login berhadiah pet baru yeti yang bisa kalian dapatkan dengan cara kalian login di tanggal 1 Januari 2022. Biasanya pet baru kalau di Free Fire Server Indo tuh rilis pada event top up ya Tapi kalau kali ini rilis di event login gratisan ya Alhamdulillah banget gitu kan cuy Yang ke sepuluh ada event Magic Cube Fragment Drop Yang bisa kalian dapatkan pada akhir match secara random pada tanggal 1 Januari 2022 dan untuk total atau maksimal cup fragment yang bisa kalian dapatkan atau kumpulkan adalah 100 cup fragment. Terus yang ke-11 ada event mission bermain bersama teman dengan hadiah skin pet Mr. Wagor pada tanggal 1 Januari. Yang ke-12 ada New X is Here dengan hadiah skin M60 S Blossom dan Panci Snowdown yang berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 2 Januari. Yang ke-13 ada New Beginning dengan hadiah Skin Loot Box atau Dead Box Frozen Fox yang berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 5 Januari. Dan yang ke-14 ada Event Mission Bermain Bersama Teman dengan hadiah Skin Loot Box atau Dead Box Jingle head yang berlangsung dari tanggal 4 sampai dengan 9 Januari. Yang ketiga ada Info rilis emot Baru Mind It. Jadi dikabarkan untuk beberapa waktu ke depan akan hadir emote Mind It di game Free Fire Untuk di Free Fire server luar emote ini rilis pada event top up 299 Diamond. Dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan emote ini rilis pada event yang sama kurang dari 200 Diamond. Yang keempat, ada bocoran event diskon Mystery Shop 18.0 karena banyak banget yang nanyain atau komen ya kan Bang bang bang bang Dan minta gue bahas rumor rilisnya event diskon Mystery Shop di bulan Desember ini Sebagian dari kalian itu ada yang tahu rumor Mystery Shop ini dari konten TikTok Ada juga dari salah satu konten creator atau youtuber Free Fire dan lain-lain Bang, banyak yang bilang bulan Desember ini Mystery Shop yang ini tuh rilis bang Ada yang bilang tanggal 24, ada juga yang bilang tanggal 25 Tapi ada juga yang bilang kalau kedua set bundle Winter Iron Taser dan Winter Ice Runner ini Akan hadir menjadi hadiah event Mystery Shop di bulan Desember spesial event Winterland Apakah info ini benar bang? Nah... Kalau kita perhatikan dan amati event diskon misteri Shop itu sendiri Kan hadir sekitar dua bulan sekali Atau pada event-event besar seperti event kolaborasi atau event hari raya gitu Sedangkan misteri Shop yang kemarin itu rilis di bulan Oktober Tepatnya pada tanggal 22 Dan dua bulan setelah Oktober adalah bulan Desember sekarang ini Harusnya di bulan Desember ini ada event misteri Shop cuy di sini ada dua bocoran Misteri Shop yang kemungkinan akan rilis nantinya. Yang pertama ada Misteri Shop dengan tema Winterland, dengan hadiah set bundle utamanya adalah set bundle Winter Iron Taser dan Winter Ice Runner. Yang kedua ada event diskon Misteri Shop dengan tema set bundle lama atau old. Kalau masalah event Misteri Shop dengan set bundle old atau lama ini, itu sifatnya random cuy. Misalkan hari ini dikabarkan set bundle ini yang akan hadir menjadi hadiah utama dari event mystery shop Ternyata waktu rilis bukan set bundle yang itu Ya karena itu tadi sifatnya random Jadi masih bisa diubah atau diganti sesuka pihak Garena Free Fire Server Indo Ya gimana orang mereka yang buat eventnya ya kan Jadi kita nurut aja lah Ada tetapinya nih cuy kalau kita flashback di tahun kemarin tepatnya bulan Desember menjelang tahun baru 2021 itu tidak ada yang namanya event mystery shop Aww. yang ada event mystery shop ini tuh rilis pada event Januari tanggal 22 tepatnya pada event spesial kolaborasi Free Fire X One Punch Man ya untuk sekarang kita berdoa dan sabar aja ya cuy Semoga pihak Garena sedang baik hati dengan player-playernya ya kan Untuk merilis event Misteri Shop di bulan Desember ini Makanya bantu like dan komen biar info-info seperti ini tuh dinotis oleh tim atau pihak Garena cuy Yuk gaskan yuk Oke okay. Oke okay.